Halo sahabat Hallomest Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Hallomest Studio. Hallomest Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini super spesial, langsung ditayangkan karena hari ini dua mahasiswa saya menyelesaikan perjuangannya mengikuti lomba web design. Hari ini luar biasa banget. David dan Arthur bersedia hadir untuk berbagi kisahnya yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Halo David dan Atur, selamat ya hari ini uh, spesial banget teman-teman sudah selesai mengikuti lomba web design. Web design itu lombanya yang diadain siapa sih, Fitur? Yang, yang adain tuh dari Prodi Informatika Universitas Ahmad Yogyakarta sih. Wow, dan puji tuhan banget ya, hari ini sah dinyatakan sebagai pemenang ya? Ya, Ci, puji tuhan juara tiga. Nah, supaya teman-teman Halo halomaya studio mengenal teman-teman yang super kompak ini, nah silakan. David dan Arthur boleh memperkenalkan diri. Silahkan. Mungkin dari David dulu. Oke, okay. halo semuanya. Perkenalkan, saya Heskiel David Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha, Angkatan 2021. Arthur, silahkan. Arthur. Halo teman-teman, perkenalkan saya Christian Togri Arthur itu Biasa dipanggil Arthur dari Prodi Teknik Informatika, Angkatan 2021. Jadi, wow banget ya teman-teman ini angkatan 2021, berarti baru kuliah 2 semester ya? Iya, benar. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa teman-teman tertarik di dunia IT? Sampai ngambil prodinya teknik informatika untuk kuliah ini. Hmm, kalau saya sih awalnya nggak lebih tertarik di IT sih. Oleh, saya lebih tertarik di matematika. Nah Untuk SMA itu, saya sering ikut kayak lomba-lomba IT, kayak saya kayak Bebras, Arkafidia, Arkologika, gitu. Nah, semakin ke sini tuh semakin kayak kayaknya IT menarik sih buat dicoba. Nah, terus coba daftar ke Marunata, ambil teknik informatika, gitu. Terus di SMA juga sebenarnya udah sempat kayak bikin uh, ngoding-ngoding simpel sih, kayak HTML, CSS, Python juga, gitu. Kalau nah, Tur gimana, Tur? Kalau aku... Penasaran aja di bidang teknologi ini. Mungkin karena suka main game sama suka browsing-browsing gitu. Jadi penasaran gitu cara buat game itu gimana, bikin aplikasi itu gimana. Berarti suka game ya, ter Nah, iya. sejak 2020 kan kita ngalami pandemi COVID-19 ya, teman-teman. Berarti saat memutuskan kuliah itu teman-teman waktu SMA pun sudah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, cerita dong buat kita semua, teman-teman gimana sih ngejaga semangatnya Hmm, kalau dari saya sih, buat jaga semangat tuh paling melakukan hal yang disuka ya kayak misalnya kayak minat dan bakat dikembangin terus meskipun cuma di rumah aja terus eh, banyakin motivasi jangan rebahan aja gitu sih paling bahannya harus berfaedah. <laughs> yeah, yeah. Kalau Arthur gimana nih jaga semangatnya tur? Lo dari pribadi mungkin kurang lebih sama kayak ada harus punya keinginan kuat-kuat. Belajar hal baru. Hmm. Jujur oh. aja nih ya, saya belum pernah ketemu dengan David dan Arthur ini. Secara langsung belum pernah ketemu, tapi keajaiban teknologi itu mempertemukan kita terus ya. Nah, kapan-kapan eh, kita coba jadualin ketemuan di dunia nyata ya, jadi nggak selalu ketemunya di dunia maya seperti ini ya. Boleh, boleh Ci. Kita tunggu Arthur sampai Bandung dulu, Ci. Oh. Boleh. Arthur, gimana sekarang, Arthur? Sudah... Lagi di Subang. Ci. Oh, di Subang. Oh, David mah di Bandung ya? Iya, yeah. oh iya, yeah. kita pertama kali itu kenal di kelas web dasar semester lalu. Nah, di kelas saya kan itu banyak banget, tuh, tantangannya ya, David. Dan atau juga merasakan ya, di kelas itu penuh dengan uh, tugas dan tantangan proyek gitu ya. Semester lalu kita full banget proyeknya. Nah, kalian ngerasa gimana tuh di kelas? Mungkin di kelas tuh ya, pasti kan ada capeknya lah, cuman semakin lama, semakin kesini, semakin terlatih sih. Semakin punya pengalaman, gimana sih web dasar itu? Gimana cara ngebentuk web? Terus, dari segi praktikumnya juga, dengan waktu dua jam tiga soal, kadang ya pasti capek sih setiap mahasiswa. Cuman itu tuh, melatih kecepatan berpikir kita, melatih juga problem solving, memecahkan suatu masalah. Juga, kalau project juga kan pasti kerja sama-sama tim kan. Nah, itu tuh, melatih kekompakan tim juga sih. Kalau atur gimana nih, waktu kemarin capek kan sore lagi jamnya. <laughs> iya, kalau saya sih seru sih, jadi merasa penasaran gitu, kayak tertantang terus. Lama-kelamaan jadi lebih terlatih, kecepatan berpikirnya terus, jadi ningkatin skill juga. Ini udah kuliah semester 2, nggak ada mata kuliah yang bareng saya sih sebetulnya. Tapi tiba-tiba nih, teman-teman kita ini dua orang, nge-wa saya coba ya, teman-teman ceritakan, ketertarikan, teman-teman ikut lomba web design. Gitu. Kalau waktu lalu kan kuliah bareng saya Nah, Kalau ini ikutan web design competition, siapa nih sebenarnya yang pertama kali cari info, dapat info tentang kompetisi ini? David, David atau Artur nih. David. Saya Cici. Awalnya kan dapat info nih dari Instagram. Menarik juga nih tentang desain web. Dan udah belajar juga kan dari beberapa project di web dasar. Nah kemudian lihat-lihat, lihat dari segi yang tahun lalu finalisnya, Uh, kemudian modal juga kan dari yang gator itu project gator, terus kayaknya ini bisa nih ikutan lomba nih, mudah-mudahan aja menang gitu. Terus setelah itu bingung nih cari siapa sih temen yang bisa diajak kerjasama. Sebelumnya kan kita kerjasama aku Arthur sama Nah, hmm. aku tuh sempat ajak Arthur sama Wilandy buat ikut, cuman ya Wilandy gak mau, ya aku sama Arthur aja yang ikut lombanya itu. Oke. Okay jadilah kalian berdua tim yang mengikuti kompetisi ya Arthur selama ini ngerjain project gimana nih pas diajakin gimana perasaan Arthur oh, gimana gitu PJJ nggak ah. ketemu lagi iya sebenarnya sedikit ragu gitu tapi karena lombanya menarik saya coba aja kalian cari pengalaman gitu. siapa tahu menang ya tahunya menang <laughs> ya puji tuhan banget ya teman-teman kalau pas proses ngerjainnya gimana teman-teman ini kan ketemunya juga online, pastinya teman-teman nggak saling ketemu ya? Hmm, karena kesibukan kuliah juga, kita tuh ngerjainnya setiap kalau ada waktu luang setelah kelas. Contoh misalnya, ada gap nih 30 menit, kita coba kerjain. Minimal ya satu kontainer jadilah dalam 30 menit gitu. Biasanya ini setelah kelas Cici, biasanya oh. malam, sampai tengah malam kalau lupa waktu. Berarti harus konsisten... Uh, ada waktu khususnya ya misalnya bis kelas ya komitmen berapa hari sampai hari deadline pengumpulan karyanya ya teman-teman iya. sip sip lah oh ya teman-teman uh, saya jujur banget nih ya waktu dikontak oleh David dan Arthur untuk bimbing tuh apa rewel gitu ya nanya-nanya mulu -nanya, udah dikumpulin belum udah dikerjain belum sampai sini nah uh, gimana nih kalian uh, menghadapi dosen yang kayak gitu hmm. Tur dulu deh coba jawab, Tur. Nah, gimana ya? Kenung, jadi nah, gitu sih. Jawaban jujur kan ya? <laughs> iya. Jadi kayak gak diterancarkan gitu. Ya. Kayak misalnya kita uh, minta revisi gitu kan. Jadi selalu jawab. Jadi kita tuh ada kayak progresnya juga gitu, Cik. Mungkin ya kita Sampai bisa ganti-ganti konsep di awal meskipun ada beberapa masalah gitu. Jadi kita bisa bukan mengalir ya, bahasanya lebih teratur buat bikin website atau kayak gimana gitu jadi berkembang ya, jadi hari ini terbayar sudah ya dengan hasilnya nah, waktu itu tuh beberapa hari yang lalu, David dan Arthur WA saya, ngasih tahu bahwa mereka jadi finalis, wah ini saya benar-benar rasanya seneng banget ya, ramai itu di grup dosen saya, berisik banget ya wah ini kesenangan, ini memang eh, kalah menang bukan yang utama tapi ya Nggak ada dosanya juga ya, berharap ya. Dan hasilnya puji Tuhan hari ini, baik. Nah, hari ini kan super spesial buat David dan Arthur. Ini saya undang mampir langsung untuk berbagi kisah inspiratifnya, karena hari ini sudah selesai final presentation-nya. Boleh cerita nggak uh, tadi presentasinya gimana, gitu, supaya mungkin teman-teman yang pengen juga ikutan lomba bisa termotivasi, oh seperti itu prosesnya, gitu jadi berani untuk uh, ikutan kompetisi. Yang pasti sih percaya diri dulu, karena kalau nggak percaya diri itu kadang ragu di tengah jalan. Kemudian paling buat yang mau ikutan kompetisi, misalnya perlombaan apa, perlombaan akademik atau non-akademik, yang pertama tuh kita harus selalu ngembangin skill kita. Kemudian kalau dari segi tadi presentasi, meskipun ada masalah dalam beberapa teknis seperti dark mode yang kemarin sempat bermasalah, dan ditanya juga sama jurinya, bikin kita panik. Tapi puji Tuhan bisa melalui itu dengan lancar sih. Yang penting percaya diri sih kun kuncinya. Yeah. Arthur ada yang mau ditambahin? Mungkin dari saya harus berani sih Cik Saya juga gak nyangka niatnya mau coba-coba gitu. -coba, Lumayan dapat sertif, sampai sering debat sama David. Soal oh. warna sama desain. Oh, ternyata kalian sering debat juga? <laughs> Kalau debat itu ya kita kompak sih. Memang masing-masing punya pendapat, tapi hasilnya jadi satu jawaban yang barengan gitu ya. Selamat buat David dan Arthur. Saya bangga sih ngelihat perjuangan dan prosesnya ya. Kalau hasil belakangan lah ya, tapi puji Tuhan hari ini bisa menang gitu ya. Jadi teman-teman sudah melewati prosesnya dengan baik dan naik level ya pasti. Dari segi kompetensi, juga pasti ada peningkatan juga, karena sudah ngikutin lomba seperti ini. Tetap rendah hati. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan dari David dan Arthur untuk teman-teman supaya mengalami PJJ ini masih tetap semangat, gitu ya. Tetap berprestasi, meskipun masanya seperti ini, tetap mau belajar dan berkarya bagi bangsa. Ada pesan-pesan enggak nih, teman-teman? Mungkin dari saya, buat teman-teman yang PJJ juga tetap semangat, jangan terbahan aja, kita kembangin minat dan bakat meskipun cuma di rumah. Yang penting sih cuma satu, jangan nyontek untuk PJJ udah itu. Oke, atur gimana atur? Kalau dari saya buat teman-teman yang lagi PJJ, tetap semangat belajarnya dan berani keluar dari zona nyaman. Punya keinginan kuat buat mau belajar hal baru, tingkatkan skill dan kembangkan minat dan bakat kalian. Terima kasih David dan Arthur. Sampai jumpa di kisah dan perjuangan lainnya yang tentunya membanggakan untuk orang tua dan keluarga besar. Nah selama mendampingi teman-teman, saya nggak sendirian. Nah di sini, di podcast ini saya akan sampaikan ada Christopher Steri, alumni IT Maranatha, banyak bantu banget. Terima kasih Steri. Pak Suleman Santoso dan juga Pak Robitan, ini rekan diskusi yang selalu sabar dan baik sama saya ya, suka panik ya saya. Demikianlah obrolan kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Kalomel Studio. Terima kasih. Terima kasih David. Terima kasih Atur. Selamat. Terima kasih. juga ci